Hati-hati USDCAD masih berpotensi bullish. Secara umum, bias harian pergerakan USDCAD terlihat masih berada dalam kondisi bullish dan jika diperhatikan harga sedang melakukan fase konsolidasi di atas area kritis.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 Sebaliknya waspadai jika harga USDCAD terus bergerak ke bawah dan menembus level 1.23614 maka ada potensi harga akan berbalik arah dengan bergerak bearish ke bawah menuju level berikutnya pada kisaran 1.23377. Sekian analisa forex untuk tanggal 26 Oktober tahun 2021. Untuk konsultasi gratis mengenai posisi trading forex Anda, silakan hubungi 081212